Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. Enesis News. Kali ini kita akan membahas terkait teleskop James Webb menjelajahi sepasang galaksi gabungan IC1623. Nah, kepengen tahu kan sepasang galaksi gabungan IC1623 ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya gambar dari James Webb Space Telescope ini menggambarkan IC 1623 sepasang galaksi berinteraksi yang terkait sekitar 270 juta tahun cahaya dari bumi di konstelasi cetus dua galaksi di IC 1623 jatuh menuju satu sama lain dalam proses yang dikenal sebagai gabungan galaksi Tabrakan mereka telah menyalakan seretetan formasi bintang yang dikenal sebagai ledakan bintang, menciptakan bintang baru pada tingkat lebih dari 20 kali dari galaksi Bima Sakti. Sistem galaksi yang berinteraksi ini sangat terang pada panjang gelombang merah, menjadikannya tempat bukti sempurna bagi kemampuan teleskop James Webb untuk mempelajari galaksi bercahaya. Sebuah tim astronom menangkap IC 1623 di seluruh bagian inframerah dari spektrum elektromagnetik menggunakan trio instrumen ilmiah jangki teleskop James Webb yaitu MIRI, NIRSpec, dan NIRCam. Dengan demikian, mereka menyajikan banyak data yang akan memungkinkan komunitas astronomis pada umumnya. Pengamatan ini juga disertai dengan data dari observatorium lain termasuk teleskop luar angkasa Hubble NASA, dan akan membantu mengatur panggung untuk observasi masa depan sistem galaksi dengan Webb. Penggabungan dua galaksi ini telah lama menarik bagi para astronom dan sebelumnya telah dicitrakan oleh Hubble dan oleh teleskop luar angkasa lainnya. Ledakan bintang ekstrim yang sedang berlangsung menyebabkan emisi inframerah yang intens dan menghampungkan galaksi mungkin dalam proses membentuk lubang hitam supermasif. Sebuah pita tebal debu telah memblokir wawasan berharga ini dari pemandangan teleskop seperti Hubble, namun... Sensitivitas inframerah web dan resolusi yang mengesankan pada panjang gelombang tersebut memungkinkan untuk melihat melewati debu dan telah menghasilkan gambar spektakuler di atas kombinasi dari Citra Miri dan nirkem Inti yang terang dari gabungan galaksi ternyata sangat terang dan sangat kompak sehingga paku difraksi web muncul di atas galaksi dalam gambar ini. Panjang difraksi seperti kepingan salju 8 cabang diciptakan oleh interaksi cahaya bintang dengan struktur fisik teleskop. Kualitas tajam dari pengamatan Webb sangat terlihat pada gambar yang berisi bintang terang seperti gambar lapangan dalam pertama James Webb. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop James Webb menjelajahi sepasang galaksi gabungan IC1623. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe